Halo teman-teman, kita lanjutkan edukasinya di tutorial RDP Free ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman yang setia di channel ini dan uh, yang like, komentar, ya, subscribe, share di channel ini dan saya terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendukung channel ini dan eh, menambah semangat untuk saya membikin eh, RDP RDP free lainnya ya untuk para pemula ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan eh, coba share eh, trik ya trik untuk RDP gratis teman-teman ya. Seperti biasa kita masih membahas RDP gratis. Nah, nanti kita akan bahas untuk tutorial YouTube ya tutorial YouTube untuk uh, jam, jam tayang sama subscribe ya uh, baiklah teman-teman kita akan lanjutkan di sini uh, untuk RDP gratisnya kita akan uh, masuk ke kolab kolab Google ketikan kolab Google nah, seperti ini teman-teman kita masuk ke kolab Google lalu teman-teman semua masuk uh, di sini kita delete dulu aja karena ada caci untuk sebelumnya, kita notebook baru. Nah, baiklah teman-teman kita lanjutkan lagi di sini kita pakai script yang sudah didesain sedemikian rupa ya biar CRDP si ini berjalan. Nah, harusnya di sini dia memakai uh, kartu kredit dan di sini uh, sudah di ini ya. Ini berbayar teman-teman, tapi ini kita. Uh, colok dari dalam ya ibaratnya ya jadi kita nggak perlu lagi Nah kita klik fly kalau udah skripnya udah ditempel copy paste lalu fly dan ini bener-bener gratis teman-teman ya ini nggak berbayar ya Nah kolom ini dia dia meminta ngrok ya lalu kita daftar aja ngrok ngrok Nah seperti ini teman-teman kita ada di ng Rock ya kita cari ngerok ya enggak pakai E ya Nah di ng Rock ini kita daftar aja memakai Gmail kita teman-teman get free ya klik get free lalu di sini Gmail aja ini teman-teman boleh pakai apa aja boleh tapi di sini saya memakai Gmail asli teman-teman ya karena ini untuk edukasi kalau untuk tem, eh, kalian bikin banyak itu temporari juga bisa teman-teman jadi ibaratnya saya tunjukin nanti ya cara bikin nya biar teman-teman eh, punya banyak token dari -rock, ya nah di sini kita pastukan di sini kita pastukan oke paste lalu enter lalu kita pilih seleksi di sini kita pilih seleksinya di sini e, boleh apa aja di sini US ya Euro lalu AP Asia Pasifik ya teman-teman e, AU nah di sini saya paling AP aja teman-teman Asia Pasifik karena saya orang Asia ya teman-teman oke okay, teman-teman biar nggak ini ya kayaknya lebih nyaman di Asia ya IP-nya pingnya IP nggak terlalu jauh nah kita tunggu dia sedang menginstalasi uh, Windows nya teman-teman uh, sistem ya karena di sini bukan Windows di sini dia Ubuntu teman-teman dan di sini dia kita tunggu beberapa menit nggak lama kok teman-teman ya palingan dia uh, 2 atau tiga menit kadang empat menit juga ya tergantung koneksi teman-teman juga oke baiklah kita tunggu teman-teman sampai dia keluar keluar ke serial number karena udah di set untuk password dan untuk servernya ini dia sedang dibikin ya dia sedang instalasi server nah sebelumnya kita pergi dulu ke VNC kita download dulu VNC karena ini koneksinya memakai VNC nah teman-teman semua download di sini di websitenya langsung tergantung teman-teman memakai OS apa ya misalkan di sini pakai Macintosh ya kita klik mactosnya Nah kalau di sini kita pakai Windows kita klik Windows kalau Android juga di sini kita pakai Android ya Android ya seperti itu teman-teman kalau saya pakai Windows saya e, mau e, download aja di sini e, udah lagi proses mendownload dan ini selesai ini udah selesai dan kita bisa dibuka teman-teman kayak gini kita tinggal run aja karena di sini saya udah instalasi jadi saya nggak usah install ya kalau teman-teman boleh diinstal kita tunggu ini sampai ini benar-benar uh, selesai ini masih lima menit masih lama untuk video ini sekitar 10 menit dah ya cukup ya teman-teman karena nggak terlalu lama dan kita nggak terlalu jenuh untuk nonton videonya teman-teman simak sampai habis dan di uh, disini Semuanya telanjang, teman-teman. Skripnya itu semuanya telanjang ya, teman-teman. Nah, ini skripnya. Dan ini udah bisa nanti di compile. Boleh nanti saya share aja di kolom deskripsi untuk skripnya. Lalu kalian itu tinggal load aja, load. Nah, di sini upload. Upload ke note book yang kosong ya nah di sini nanti tinggal kalian play aja nanti saya bikin semudah mungkin untuk para para pemula ya yang nyari nyari gratisan dan kalian enggak perlu kemana mana di channel ini kemungkinan besar akan share terus semua trik dan metode metode tentang teknologi ya teman teman jadi jangan lupa subscribe klik tanda lonceng biar kalian dapat updatean terbaru dari channel ini lalu klik like komen Share juga teman-teman ke teman-teman kalian biar nggak uh, mubah ya ilmunya. Jadi semua orang itu harus tahu ya. Jadi kita nyari yang gratisan gratisan itu uh, selama ada yang gratisan kenapa harus beli itu teman-teman. Nah kita uh, hampir selesai. Di sini ramu dia udah udah uh, kebentuk disk juga udah ada space spes disknya di sini udah siap ya. Jadi kita tinggal lanjutkan ke langsung ke Windows ya teman-teman. Baik ke Ubuntu-nya. Nah, di sini dia udah udah ada servernya. Kita kopikan ini. Ini server, kita Ctrl V, Control C, ya Ctrl C. Lalu kita masuk ke VNC. Lalu kita masuk ke VNC, lalu pastikan VNC-nya di sini. Seperti ini, nah, kalau teman-teman pakai versi PNC yang seperti ini, sebentar, teman-teman, ya, kita klik PNC aja di sini. Nah, ada versi yang seperti ini juga, kalau saya ambil, nah, ini versi ini sama aja, teman-teman, kita paste di sini, lalu kita enter, ya. Nah, di sini dia meminta, dia udah, udah masuk seperti ini, lalu dia meminta password, ya. Nah di sini kita kopikan passwordnya, di sini saya udah udah save langsung ya, jadi keluar passwordnya dia 1-8 teman-teman, lalu kita pastukan di kolom password, dan kita oke, okay. lalu kita tunggu, dan ini udah masuk ke Ubuntu. Nah di sini, eh uh, uh, nya free, teman-teman, gratis ya, ini nggak berbayar. Dan di sini kita bisa YouTube. Oke, kita udah masuk YouTube e, di sini. Kita e, bisa cek ip dan kita berjalan di YouTube. Teman-teman, kita bisa offline di YouTube dan benar-benar di sini, meskipun gratis tapi nggak murahan. Teman-teman, ya, ini speednya kita cek aja. Teman-teman, untuk speednya kita cek sambil jalan aja dia sambil jalan seperti itu untuk IV nya kita cek IV oke okay. nah ini untuk IV nya kita uh, lihat IV nya itu dia ada di 202 itu biasanya Amerika ya teman-teman dia ada di cloud nah, ini di cloud karena kita memakai collab cloud dan di sini United status ya artinya USA ya Amerika Serikat, ya teman-teman. Lalu kita pindah lagi tab, kita tes speed, speed test. Ya, nah, lalu kita masuk ke speed test Oklahoma biar dia kelihatan, ya, meterannya, dan angkanya-angkanya itu kelihatan. IP kita itu dari cloud teman-teman ya, IP kita itu dari cloud dan ini benar-benar RDP gratis, nggak berbayar tapi nggak murahan teman-teman ya. Di sini speednya itu kenceng banget teman-teman karena yang saya tahu RDP RDP dari cloud itu memang dia number one dia, ya, jadi untuk speed dan kekuatan eh, mesinnya itu udah bagus banget ya teman-teman ya untuk kekuatan CPU nya itu bagus banget untuk di cloud ya jadi saya sarankan juga teman-teman kalau ada yang mau beli RDP ya sewa RDP maksudnya untuk satu bulan atau satu tahun kalian e, boleh sewa di e, cloud ya karena e, servernya itu sangat bagus teman-teman ya dan ping juga Cpu nya itu memang benar-benar dia memang bagus banget teman-temannya Untuk speed ya speed internet Semuanya itu sangat bagus ya Kalau kita di cloud itu Semuanya bagus ya Dan di yang lain juga memang bagus teman-teman Cuma saya lebih merekomendasikan yang memang dia udah teruji Nah kita nggak masuk yang nggak naik ya teman-teman ya Nggak tahu ya kita lihat aja Kita lihat aja dia berjalan atau enggak ya e, speed testnya di langsung di websitenya. Kalau enggak berjalan kita bisa pindah aja. Kita bisa pindah kalau enggak mau koneksi karena di sini banyak iklan mungkin ya teman-teman. Jadi dia kebatas. Jadi nah dia udah berjalan. Lihat speednya teman-teman. Lihat speed dari RDP ini, ya. Yeah jadi ini e, gratis tapi dia nggak murahan teman-teman ya untuk speednya itu ya kenceng banget lah, ya untuk sekelas Ubuntu seperti ini teman-teman dan pingnya agak cukup lumayan gede ya karena ini jauh banget ya koneksi saya sama di US ya SI itu cukup jauh tapi segini udah cukup lumayan teman-teman ya udah cukup lumayan biasanya itu satu giga tapi entah kenapa sekarang pingnya itu tinggi banget ya e, biasanya itu dia dapet pingnya kecil-kecil ya kayak e, 23 temen-temen ya ini entah kenapa e, hari ini mungkin jauh ya ini country linknya mungkin kayak gini jadi ya seperti itu teman temen e, dari saya ya nah ini kita lihat lah habisin dulu deh ini ya habisin dulu spintes ini. Dan ini RDP-nya bener benar udah jadi teman-teman ya ini RDP tuh kan itu komputer saya teman-teman dan ini RDP ya RDP uh, Ubuntu ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman coba dilihat ya teman-teman uh, kita bisa masuk seperti biasa seperti komputer biasa. Nah, ini kecil deppingnya itu jelek ya teman-teman. Nah coba saya tunjukkan ke teman-teman semua, ini benar-benar RDP bisa dijalanin kayak komputer seperti biasa teman-teman. Kita bisa masuk ke home dan aplikasi yang kita download itu ada di di folder download ya. Meskipun ini Ubuntu kita bisa masuk ke sana misalkan umpamanya kita download apapun, dia ya masuk ke download. Dan ini untuk settingannya ya Ubuntu-nya, ini untuk settingannya. Jadi teman-teman semua tinggal pakai aja dan scriptnya nanti saya siapin di deskripsi teman-teman ya ini udah 14 menit juga. Oke segitu aja teman-teman uh, dari saya di channel yang uh, baru ini ya teman-teman ya channel kentang ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saya akan perjuangkan channel ini biar tetap berjalan dan uh, Tetap maju ya teman-teman di channel ini ya jadi ini dia keluar tagnya nya ah, Oke okay, channel ini udah lumayan banget udah lumayan eh, untuk eh, sekelas satu minggu usianya satu minggu Dia cukup lumayan bagus dia udah subscribe-nya udah 621 ya berarti 621 Dan penontonnya juga cukup lumayan teman-teman ya kalau dilihat dari sini udah lumayan juga ya ada yang 2000 juga. Nah terima kasih banyak teman-teman ya untuk yang sudah subscribe, udah like, komentar, dan share channel ini. Dan mudah-mudahan semuanya dibalas sama yang di atas ya teman-teman dengan kebaikan juga ya teman-teman. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.